Yos, kali ini saya akan membagikan cara membuat bootable atau installer operasi sistem pada flash disk, seperti Windows, 7, Windows, 8, Windows, 8.1, Windows, 10, Windows, 11, ataupun yang lainnya Di sini saya akan mencoba membuat bootable atau installer Windows, 10 Sebelumnya, kalian siapkan terlebih dahulu instalasi atau mentahan Windows 10 yang berformat .iso Dan jangan lupa amankan dulu isi plastisnya, siapa tahu ada yang penting Dikarenakan, plastis akan diformat nantinya Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa cara Cara yang pertama, yaitu menggunakan Rufus Kalian download dulu aplikasinya di rufus.ie atau linknya ada di deskripsi. Kalian scroll ke bawah. Di sini terdapat beberapa downloadan. Duduk yang bagian atas, ini Rupus menggunakan instalasi. Dan yang bawah yaitu portable. Kita download yang bagian portable. Selesai di download, kita buka Rupusnya. di sini kita device flash kita otomatis seru baca. Nah, terus kita pilih pada bagian select. Kita cari installer Windows 10-nya taruh di mana? Kita open. Terus kita pilih partition scheme-nya itu format hard yang kita pakai. GPT atau MBR. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan CMD. Kita ketikkan disk. Up. Kita ketikkan list disk. Nah, di pada bagian ujung ini terlihat GPT yaitu format dari hardcase yang kita pakai. Bos, kita pilih tadi GPT, kemudian kita namakan "good table Windows 10", kemudian kita pilih Start. Oke. Okay dan kita tunggu prosesnya sampai selesai Jika sudah selesai kita close saja dan kita cek apakah sudah terdapat bootable. Nah seperti ini. Jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat bootable atau installer di flash disk. untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan nyami untuk yang belum mempunyai aplikasi nyami bisa kalian download linknya di bawah setelah di download kita buka aplikasinya kita pilih i agree terus di bagian atas ini kita pilih besties kita Terus di sini kita pilih karena kita mau membuat bootable Windows 10 kita cari Windows Nah kita bisa Mencet S, cari single Windows Vista, 7, 8, 10 installer, pilih, kemudian kita pilih browse, kita cari file installernya, taruh di mana, kita klik open, kemudian kita pilih create, kita pilih yes, dan kita tunggu sampai selesai proses. setelah selesai, kita pilih next nah di disini hmm, kita bisa menambahkan bootable operasi sistem lagi seperti ini kan kita sudah menginstal windows 10 dan kita bisa menambahkan lagi windows 7 jadi pada saat Instalasi kita bisa milih mau instalasi Windows 10 atau Windows 7 secara bersamaan. Kembali lagi tergantung kapasitas VHD yang kita pakai. Seperti ini Windows 10 itu memerlukan kalau nggak salah 3,1 GB sehingga minimal untuk menjadi bootable itu menggunakan VHD 4 GB. Nah, di sini kita tidak menambahkan lagi pilih no dan finish kita lihat nah, tidak jauh berbeda dengan rufus bagi kalian silakan pilih yang simple dan nyaman yang mana kalau saya pribadi biasa menggunakan yami Yos, seperti itulah cara membuat bootable atau installer operasi sistem pada flash disk. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Sekian, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.